Nanti kayak gitu, oh, oh, oh, oh, ini Bu. Ini udah diserahkan? Belum, Bapak. Oh, belum ya? Okay. Nanti diandung ya, bu Bibel-bibelnya yang remuk-remuk yes, yes, ya. yes, ya, okay. ini, ini ya. Ini, ya, Bapak. Ini ini. Bibel-bibelnya diberesin. Kalau perlu yang kayak gini ini. Ini persisai. Karena di semen tadi. Yes, yes, yes. Terlebih baik di kolong bolong-bolong uh. gitu nanti minta detailnya suruhan, suruh -suruh memperbaiki. saya ini kan saya tuh ya. pak pembangunan yang berlis -berlis -berlis -berlis -berlis -berlis -berlis. Sampai tahun satu kemarin juga um, memperbaiki tahun ini juga masih banyak Seperti ini pak itu Pemasaran tahun tapi juga menemukan jadinya kan berfungsi hmm. kan oh, iya, iya, iya. ya. contoh satu lagi, masih kayak AC gitu yeah. Ini juga harus diantang, Dioris Merefresh apa-apa? Ya. Oh ini dikarforkan, nanti-nanti Siap Oh itu juga dikundal ya? Iya, yeah, itu Dioris Merefresh lah Dior dulu dulu yang dulu Terus main hingga sekarang Mau kak, mau carangan kan? ya sih? Carangan ya, sama ya Bisa di satu Yang satu ya, ya sama Arema oh. ya, Oh, ini Ye, boter, pah, ya Dulu dulu ya? saya mau saya Pak yang Belum sih, tadi Dari, dari, dari memberiskan semakin ini bocah ke bawah Itu dulu itu ada. 2019, 2019, 2019 semua Ini? Ini juga karangan, Bukan sintetis, menggut Bukan, basah, basah. 4, baji, 5, 4 5, Masuk ke sini. Iya. Oh, kita Ada yang air Yang masuk ke sini? Tadi iya. baru kita tarik <guluh> iya. di sini Saya Di sebelahnya nih, lainnya rusak ambil aja kontraktor oh, yang dulu panggil lagi bapak lagi loh lompat dulu Pagi. Ya, bapak. ayo lompat dulu <laughs> ya. Yeah, yeah. Mau ya. ya, dari dari eh, uh, Pak, Iya, Pak, Iya, Pak, memang, Pak, memang, Pak, memang, Pak, memang, Pak, memang, Pak, Dari Pak, memang, Pak, memang, Pak, memang, Pak, memang, aku Pak, Gulat Pak, memang, Pak, Pak, memang, Pak, memang, Pak, memang, Pak, memang, Pak, memang, Pak, iya. Oh, ini melompat ini oh iya eh oh, mau ya. oh, lompat mas ayo cepat ini apa? gulat atletik pak atletik? bisa main atletik? atletik gulat oh lempar Ya. ini ya. ya, pak. ya? Ah, harusnya lebih tambah nah, naik, uh. naik. Om Herman. Masalah. Harusnya tambah lagi nih, Pak, Baik lagi mau lempar? Eh, ya, sudah semangat. Pagi. apa nih? Maneh di kecugnas, ini Pak. Oke. juara umum. Juara umum ya? Dari tinju, iya. Iya. aku banter gitu. Udah nanti tadi, Pak. Udah selesai. Udah selesai di sekolah. kelas berapa? semua. Kamu semua? Iya. Yang paling muda? SMP, kelas 2. SMP. sekolahnya di mana? Di Perthika, Pak. Perthika ini, Pak. Sekolah-sekolah. Oh, itu sana. Kamu SMA sebelas? Oh, gua oh, dikumpulin di sini ya. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Kamu kok bisa tinju? Enggak <laughs> lah. Nah, iya, oh, terus pilihannya tinju itu kenapa? Kemauan hidup juga, bapaknya petinju, enggak ibunya, enggak juga kakaknya, enggak juga. Katanya enggak, punya kakak. enggak. Oh. Berarti kamu sulung dong, anak pertama berarti sulung dong kalau anak pertama yeah. ini yeah. <laughs> iya <kecil. laughs> enggak sulung enggak sulung pak iya dia itu anak pertama yang rakil loh iya si pak anak pertama dan itu. rakil iya dia anak pertama yang rakil ini tadi juga pertama dan tugas yang sulung, aku mau tanya sejarahnya kok bisa seneng tinjul, dari mana? Ya, sebenarnya nggak ikut tinju pak tadinya uh, ya suka banyak pecah olahraga yang lain gitu. tapi kayak misalkan badminton poli, gitu terus? terus apa sih disitu itu kayak ada orang yang nawarin aku suruh masuk tinju nawadi ya masuk tinju gitu ya terus? terus akhirnya kan ditawarin ke orang tua dulu tapi bilang suruh bilang anaknya di rumah atau enggak oh. terus akhirnya ya udah saya ditawarin ya udah saya mau Mau Kamu <risas> <tuh tangan> oh seneng berkelahi? Ya Seneng lah ya? ya? Pernah berkelahi? Pernah Pernah Lawannya cowok apa cewek? Uh, lawannya kalau kayak gini ya cewek, tapi kalau di rumah waktu itu pernah cowok Pernah cowok? <tuh> iya <rituh> Bu, oh, siapa? Uh, ya. Tetangga, temen sekolah? Ya tetangga juga, temen klub juga Temen klub? Iya Klub apa? <gulau> Gua berkelahi Jotosan gitu. Loh. Iya, pernah. Oh, sama dia? Iya. <gulau> Emosi rebutan dok gitu. <gulau> apa? Uh, ya karena mungkin omongan-omongannya nyakitin oh, gitu Oh, nyakitin. Langsung ya. kamu tonjok? Iya, <gulau> enggak Lah gimana? Dia duluan yang ndahuluin. Oh. No, no. Terus balas. Iya. <gulau> iya. ditonjok apanya? <gulau> Mukanya, Mbak. Mukanya. <gulau> Langsung nyonyor gak dia? Enggak ah kamu gak tinju berarti, terus <g cease> Langs langsung dia, wah, mungkin dia kerasa ya, wah ini cetak jadi tinju gitu ya, uh, iya? terus itu sama cowok, iya oh, pak, terus jatuh-jatusan gitu, iya, oh iya, kamu ke oh, iya, kamu kejatuhkan? jatuh juga pak, manges? nggak, petinju itu ada ya kalau Pukul nangis gitu? Enggak uh. ada, ada pak, Hah? ada, itu ada. yang pemula Oh pemula, pemula. Oh, sakit di wilayah Terus kalau latihan ya nyanyor-nyanyor gitu enggak? Ya tergantung kira Oh pernah kakau enggak? Enggak Oh enggak pernah? Eh pernah kena ya gitu? Pernah Pihara rasanya? Ya langsung geliang Oh langsung geliang? Iya Pirung sarapan <laughs> Yeah. Oke, okay. ya. Besok saya Oh pagi. Ya. <tuk> Ada <tuk> bah. bah. Ini memang standar internasional itu tidak terlalu empuk. Oh. Kalau terlalu empuk dia. Kira kasur ya nanti ya. Siap. Pijanya lebih lebih kuat. Oh. Ini bahannya piu yang di terus baca itu bahannya piu. Ya. <laughs> gak tahu. Gak tahu. yuk, Penyanyi. Tapi kemarin teman-teman pasti PB pasti, Pak, sudah kepong. Oh iya. Ya, sudah terbasah. Tapi gampang jamuran ternyata Satu. memang gitu. Iya. Kondensasi juga sama, uh, Pak. Karena lembab, Pak. <laughs> <Lembar>. <laughs> ini lembab keairan. membersihkan ini. Kemarin sudah sulit, seguele. Gerang-geram mau diduduki jijian kesel toh ini. Oh. disemprot, iya pak sudah, ya, alatnya jebol, sudah jebol, alatnya jebol, karena harus tekanan tinggi tekan, apa, tekanan ya, tekanan tinggi, tinggi. ya jebol Karora berarti suplayernya ramudeng, mak supliernya nah, mudeng, dia tahu kondisinya kapan, ada jus, ada gitu, tapi ya memang harus disi Nah, pijetnya loh <laughs> senang pak oke okay, senam. Okay. persiapan pon pak di barang oh, dulu kemarin mas pon pon oh, apa? kemarin mas pon dari, oh, kemarin mas pon dari, kemarin mas pon kemarin mas yang ini mi yang kemarin ya yang dulu di barak itu pak geng geng geng kemarin mas pon kemarin kok makan telur sehari berapa? hahaha <laughs> <laughs> <laughs> makan nasi <ponjang>. hah? <laughs> Rompion, sudah orang lulus, kita ya. lulus. Sudah lulus? Kuliah? Lulus, sudah. Sudah kuliah lulus? Sudah di mana? UNES. UNES. Paku Tasnya? Paku Tas ini keluarga. Oh. Pakai jurusan nggak itu? Pakai jurusan. Lempar nembik. Lempar nembik. Bisa bisa keluar sini? Sangat. Ini kan setelah 2019, kita berhenti dulu ya. Terus pandemi nah ini pekerjaannya kita teruskan lumayan mulai bagus hanya memang di pekerjaan 2019 banyak harus direvisi ya sehingga uh, ini seolah-olah seperti pekerjaan agak baru begitu pada sebenarnya tinggal meneruskan saja maka saya minta untuk kasih dong yang bagus pekerjaannya dan tentu saja pesan saya kepada seluruh kontraktor kasih kualitas yang bagus tunjukkan profesionalnya bahwa anda dipercaya mendapatkan rezeki dengan profesionalitas yang tinggi sehingga berikan kualitas yang terbaik. Jadi saya akan minta yang bangun 2019 untuk tur ke sini, melihat nilai pekerjaan, sur nilai sendiri. <tid <felicità> <tid <licence> Tapi secara overall ya sudah mulai selesai dan sudah mulai dipakai untuk ke olahraga ya, termasuk sepak bola. Terutama ada revisi, revisi kayak lompat jauh ini pasirnya yang yeah, tidak pas, pasirnya yeah. ya. tidak pas ini kita, kita revisi. Maka pengawas menjadi begitu penting ini. Pengawas harus penting dan tidak boleh kolusi dengan kontraktor. Maka ini biasanya seperti itu terus kemudian kualitasnya menjadi tidak bagus. Ya. Yeah. Ini, ini kamar mandi. di sini Pak, di sini Pak, di sini Pak, di itu cuma ditandakan ada, ini kan, ini semuanya mah belum nyala, gitu ya di sini di sini, ada instalasinya ya, sudah terima kan, tapi kalau kemudian diketahui dia hanya nempel-nempel gitu ya yang mestinya bekerja instalasinya, Pak May ya Instalasi harus ada tapi logikanya di cover saja. Kalau kemudian ditemukan loh, ya kita persoalkan. Kita perso meskipun sudah diserahkan, kita persoalkan bahwa ternyata dia ada kebohongan loh, dan menimbulkan kekurangan. Gitu. Makanya harus ada no, petugas yang diminta <tuk untuk <tuk> keliling-keliling, ngecek-ngecek. Pak ini tuh, terus terang Pak, ini kita tuh tenaga yang gak bisa, saya ya, cuma 10 ya. Pak CS kita itu, kurang tenaga untuk membersihkan, membersihkan dan lain-lain. Kemarin ya, kami betul. kunjungan ke Pak itu di sana itu untuk CS-nya itu 72. Kurang tenaga bisa kita tuh. Ya, caranya benar-benar bisa tercover juga, ya, tugas kita ya, kita yang dari Pemprov gitu itu ya, yeah. sering keliling gitu ya, bener-bener, itu kan, ada tujuan itu ya. Gitu, yeah. iya. Yeah di salting <laughs> ya iya, supaya perintah kecepat lalu pie jadi ya. maksud saya uh, kita menunjukkan kalau kita memang mampu gitu. kalau tidak, ya memang kita nggak mampu gitu. nah, yang ini keruak, yang ini favorit kamu sudah disusun dan pilih segala tertentu tidak, bukan soal tahunnya, yang sudah begitu jadi kita mari kita kerjakan yeah. iya, yeah, Pak kita, uh, kita sudah Mulai seperti itu, Pak. Mereka, aduh. Mereka, ya, Pak. Tapi aduh, iya sekali. Kalau Pak, merjakan ini mesti ada dari kita yang melihat. Maka, yang seperti ini, itu. Gaknis, kan, Pak? Iya, seperti itu, di Menteri Jambelakitab, WNSM ini. Karena itu yang menunjukkan kualitas. kekurangan dari pemerintah yang menyebalkan itu sering balik kita nggak diperiksa ya, ya es pasrah tau. Tadi saya ngomong ngopo itu kok kamu yang pemberani mesti elek Ngopo ya, swasta kok mesti bagus nih. Karena jwi tjiw, ngopo tahu nggak lah juga. Ayam itu ngopo awalnya sih yang penting biaran. Ini moralitas yang rendah, profesionalitas yang rendah, ya pasti kualitasnya juga akan rendah. Makanya itu yang ada. Maka dulu saya bilang segera pengelolanya siapa pengelolanya itu yang kemudian harus segera dipikirkan sehingga dia nanti bertanggung jawab untuk Bapak ini seandainya dibiak ketidakan bisa, bisa, bisa makanya, ini seperti tiba kemarin ketigakan. pengelolaan parker juga dibiak oh, ketidakan sehingga dibiak ketidakan sehingga ada income ya iya, nah, ini kerjaan kayak gini saya kalau kita enggak nggak perhatian, kiri, ini ini ini, karena pelat ya kita ngelihat pengawas tuh mesti enggak nggak oh. mau berani taruhan, di masa-masa <laughs> ini, jangan begini di semen dong ini, ya yang gini-gini ini. ini pak dalam masa pemeliharaan kita akan sempurna. biarlah, enggak hanya tugaskan orang untuk ngecek, ini kalau nanti enggak kita apa sih, ambo yakin akan itu gitu. diserahkan dan kita ya udah terima gitu maka mesti dibuatin checklist kalau nggak minta tolong anu UPR, atau bina marga gitu ya yeah. bikin delang-delang ini, gitu. tingkat kualitas mudah-mudahan tuh belum selesai gitu is it, is it, Sarah? Yeah. Singalus. Ini juga belum selesai, kan ya. masih di Aceh juga. Ya, tapi di ini. ini juga ada renovasi peredat asrama, Pak. Oh, yang di sana? Yeah. Udah? Belum tahun ini. Oh, baru mau dilaksanakan. Yeah. Baru mau masuk. Ya, renovasinya mesti layak. Oh, yang di SMA A yang kebakaran dulu sudah selesai kita kerjakan. Ya, ya. jadi anak-anak kebakaran ini kita pindahkan di sini pak anak-anak ini sama tentara ini yang Yang Saya juga bingung pak. Banyak sekali yang harus. Bingung bingung. cara berpikirnya itu bukan itu jadi kita itu kalau begitu nanti nilai kita sebagai AS itu judulnya sih orang oh, mampu, orang kompeten kabeh orang iya. komenten kabeh iya. makanya kalau begitu nggak boleh ditatet, neopo, dirembuk, oh. ya, tak, Perang, bingung Harus dicatat, solusi ini apa, ya, disampaikan orang itu bingung ini bingung berarti kategori tidak mampu oh. jangan Siap. ada kata-kata saya bingung, saya nggak ngerti pak, Enggak. saya ngerti pak kita selesaikan, pak. Oh, oh Pak sudah kita di tasaratan itu sudah Pak, tapi cuma kadang itu, namanya saja, banyak pekerjaan siang sih Ya udah, bagaimana pekerjaan Lalu <laughs> aku nanggung ini dibayar rakyat, ya. kamu mau lalu kok Ya oh, Dibolongi, untuk gue ya kok Dicek, penpatrol ini, kalau dibolong siapa ini, sehingga kan siapa kreasi karena ini tidak kita pindahkan ke asrama lagi. Ya, ya, wilayah, nah, karena kerjaannya belum selesai dan numpuk ya. ya? mas Ya, saya juga yang ngapi. Kebutuhan lamanya, kita cek juga. Ternyata, saya memberikan garansi yang bagus. Jadi, tadi saya ngecek, Mas Marti itu, itu mungkin belum selesai. Mungkin belum, belum, belum selesai, belum selesai. Mas Marti, kan gini? jangan sampai tidak. Ini selesai tadi, Belum, belum ini masih lagi. Ada masnya, oh, belum aktif saja e, teman-teman yang mengerjakan agar e, pastilah kualitasnya bagus Siap. kalau ada neken-neken minta-minta kasih saya ya tidak mengurangi kualitas emang jadi dulu saya ngomongan oke. Okay. maka dari ke-19, 20, 21, 22 tiga tahun ini ternyata rusak kapit kalau buat saya gitu ya, menyedihkan sangat pak, nangis Jadi, pak ya, saya maksudnya, eh, apa, ini masih ada waktu maka sudah cukup nangis bu dulu uh, kok sesuai orang, buka. orang itu, saya sakin nyambut gawe ngul orang nangis, sedih, gimana lagi orang? <tuk> bisa, oh iya pak profesional. siap ya, ya. Nah urang harus gue masuk kualifikasi Itu mungkin di aja Jadi sebenarnya itu Kawan-kawan yang di juga pengawasnya tidak banget pengawasnya tidak banget Pengawasnya juga volusi Biasanya pengawasnya yang tekan disangguni terus udah mulai Udah pak Sekarang pengawasnya pak Iya, aman pengawasnya mulai kapan? 2020 Hasilnya kayaknya Eh sorry, 2021-20 gak ada ya? Udah lah, iya iya iya <tuk tangan> ya, ini kan masih di tahun 2022 ini pak, masih masih masih ada masa pemilu. Kita Mas, oh, ya. Kalau saya pemilih. Kalau ndak awasi, bikin gue dari ini terakhirnya gini. Ini, ini diberesin gitu. Ini kalau nggak diberesi sesuatu diserakin lo yang ini gini. Nggak pernah. Eh, ya. ini arah mbak. Seket diserakin tuh so yang ngono nih. Enggak lah, enggak lah. Apa saya rebutan taku? Kaya aku, <goyah> aku ngerti tikelaku aneh menurut. Itu lah maksud saya gitu. Ini kalau tidak diawasi gini-gini juga cukup, ini juga cukup, tapi oh, ini apa? sudah cukup ya kualitas pekerjaan kita harusnya. Oh pengawas gitu loh, semua ditanya, lah paling gue mending disanggung ini terus bukannya kerangka mas, loh enggak apa, enggak apa, mon, ya akhirnya gitu. Itu, deh. Tadi yang saya lihat dicek di sana tadi ya, kemudian jangan ikut-nikuti tadi untuk dicek. Gini-gini mas, Nanti aku takkan mulai, ya. Duh, kualitas saya ini nih, boleh, boleh, abon, boleh. apa yang senior kita itu enggak mampu membuat bangunan yang presisi. Eh, ya. PP mampu enggak membuat bangunan yang presisi? Saya berkelas, Pak. Saya bisa, Pak, atau hanya segitu aja? Pepe itu masih Pak Novel. Nanti kan kalau yang sini PP beda lagi anaknya? Aum, yeah. Ia, oh man. anaknya kalau Pak kalau CB itu masih Pak Ulum di sini Pak Sini kalau jenya Pak Ulum ini yeah. orang apa itu? ini orang apa kayak gini nih ya ini harus bapak nempel cukup harus bapak ini mungkin nempel cukup ya oke banget Dua ya. aja sih mas, ya. kedua bu ya, ya kan? e, cuma perintahkan untuk pekerja orang itu kemroh Orang itu kemroh, jadi mereka kalau buang, dulu buang satu tempat Lebih baik ya daripada berserakan, kalau buang sampah taruh aja di sini Dan nanti diangkut sama kantong eh, ya. Kalau nggak ngumpetin, biasanya kalau nggak ngumpetin kedai sampah Oke, malah jadi. Dah, ya, ya. yang baik dari kontraktor, Pengawasnya yang Menunjukkan Kalau bisa diawasi dari sekarang Gampurane, Biro, masanya benar, benar Sebagai penerapan Kenapa gitu? Agar nanti Dua tahun lagi itu kita lihat Ya, masih kokoh nah, Ternyata tahun ketiga Terpuk Ketemu dengan konar Nanti di Siapa? Oke, ya. ya, siap, Oke, nanti urus. Sama nanti sih, Pak? Iya, dilangi itunya ke plastik ya? Iya. Ya, Iya ya. Oh iya, susah. ini juga, ini ya, berarti ya? masih belum sempurna tapi ah, wah seneng aku, masih belum sempurna <laughs> ini ratatili ini sempurna <laughs> <laughs> <Alah>. ini <laughs> ya, oke okay. ya, janjimu ya, Pak ini Ya. janjinya dari dulu sampai di sini ya gitu <laughs> udah sampean lapor bukan nunggu aku, Mbak. Enggak. Itu tugasmu, harus lapor betul. Pak ini ada yang tidak beres. Siap, ya siapa? Ya, yang bujangin ape? Ya, rakyat yang buka ini elek.